Tak kasihan lawat hai rakan kan BMA dari penumpang datang paut simpang kebab penjana harap terlambang mengkayam juta kebab sina wajah dipulang jin pitung juga kamu nyabun pun hasil apa pencarian karna tuntuan dilamna jaya gunung tatmayu pulang no jaya belum belum tanya hairakan kadang badang tanglet dibuka Gatah waktu lekiyo hayaga dibe dibuka kala kabutanyo hayaga jingai